Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan seorang Libra akan semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan kary pekerjaan seorang Libra akan semakin meningkat, keuangan akan semakin meningkat, perubahan hidup akan terjadi yang dimana di sini digambarkan seorang Libra akan semakin sukses di bulan November tahun 2021. Di sini juga digambarkan usaha yang dijalankan usaha yang dimiliki oleh seorang Libra.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 yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh orang-orang sekitar didukung oleh keluarga dan didoakan oleh orang tua libra sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan kesabaran dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang libra akan menghasilkan hasil yang maksimal di bulan November tahun 2021 yang di mana di sini usaha yang dibangun, usaha yang dijalankan akan semakin sukses, yang di mana di sini dampak positif adalah keuangan akan semakin meningkat, harta semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November yang selalu didukung oleh orang tua, didoakan oleh orang tua, dibasa sendiri. Dan untuk kartu rezeki yang kedua adalah 2 of cup ataupun dua piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana sini digambarkan seorang Pisces yang semakin bertambah dan semakin tajam berlintir di bulan November tahun 2021 sini digambarkan seorang Pisces akan menerima dua tawaran pekerjaan yang dimana sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan membuka usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan berhasil maksimal dan membuat kehidupan lebih bagus lagi sehingga di sini digambarkan seorang Pisces yang akan semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021. Dan usaha yang dibangun oleh seorang Pisces tidak luput dari kerjasama antara Pisces bersama seorang pasangan. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces. Ratanya akan semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan usaha seorang Pisces akan meningkat, akan berhasil, akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana usaha tersebut dibangun bersama seorang pasangan dan di sini seorang pasangan akan selalu mendoakan seorang Pisces untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi serta di sini seorang Pisces akan menerima dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu membuat keuangannya meningkat sangat drastis dan jika kartu tempelan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Pisces bersama pasangan membangun usaha akan berbuah manis di bulan November tahun 2021 yang di mana di sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini membuat keuangan sangat meningkat drastis dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ace of Cup ataupun delapan piala untuk sudik yang ketiga kita mau punya seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo akan semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021. Di sini seorang Virgo akan menemukan jalan, menemukan peluang untuk membuka usaha yang dimana mana di sini usaha tersebut akan berhasil dan mampu membuat perubahan kehidupan, mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dibangun dan dibuat oleh seorang Virgo adalah usaha miliknya sendiri yang akan membuat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 Sosok seorang Virgo akan menemukan sebuah peluang usaha di bulan November yang dimana usaha tersebut ia jalankan, ia lakukan dan berhasil maksimal yang selalu didukung, didoakan oleh keluarga, didukung, didoakan oleh pasangan Virgo, yang akan bertambah positif kepada keuangan, kehidupan, serta peningkatan keuangan akan jauh lebih drastis, yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan dikategorikan hartanya semakin bertambah dan semakin tajir di November tahun 2021. Dan jika kartu Tomkrak kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesederhanaan seorang Virgo dalam meniti karir, menjalankan usaha akan berbuah manis di bulan November tahun 2021, yang dimana juga di sini berkat doa dari seorang pasangan, berkat doa dari keluarga, akan membuat usahanya akan berhasil maksimal yang mampu membuat perubahan kehidupan, meningkatkan keuangan, yang dimana di sini dikategorikan seorang Virgo akan semakin tajir di bulan November tahun 2021, dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ei, kau pentakel ataupun delapan poin. untuk sidik yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo hartanya akan semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo akan semakin fokus, semakin disiplin dalam bekerja. Yang dimana di sini membuat pekerjaan yang lainnya datang kepada dirinya, membuat dirinya dipercayakan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan berlipat-lipat ganda semakin meningkat lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan oleh seorang Leo, atau dalam kategori ini usaha miliknya sendiri akan berhasil, yang dimana di sini mampu membuat keuangan lebih bagus lagi, dan disinilah dikategorikan seorang Leo akan semakin tajir melintir dan hartanya akan semakin bertambah.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 dari seseorang yang lebih tua darinya seseorang terdekat yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Leo akan belajar dari orang yang lebih pengalaman untuk menjalankan sebuah usaha yang dimana di sini akan membuat keuangan akan semakin meningkat dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Kesederhanaan kesabaran seorang Leo dalam meniti karet menjalankan pekerjaan akan berbuah manis di bulan November tahun 2021, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua, yang mendoka keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini seorang Leo akan belajar dari orang yang lebih pengalaman dalam meniti karet, yang akan berhasil maksimal, dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace of one. Untuk zodiak yang kelima, di sini kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius, hartanya akan semakin bertambah dan keuangan serta akan tajam lintir di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan menerima satu tawaran pekerjaan yang baru, yang di dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius akan melakukan sebuah pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yang akan berhasil maksimal yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang akuarius akan memulai sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan. Dan disinilah dikategorikan seorang akuarius hartanya akan semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah kenaik open tackle Secara umumnya, kenaikan kali itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Aquarius, serta seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapat satu tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat, di mana di sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini digambarkan seorang Aquarius akan menerima satu pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yang ia terima dari orang terdekat. Yang mendokar keuangan finansial lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menjalankan usaha miliknya sendiri. Yang dimana usaha tersebut ia tentukan pikiran dengan orang sekitar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu tempelan sekitar gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Aquarius dalam meniti karir akan berbuah manis di bulan November tahun 2021. Yang dimana di sini akan mampu mendongkel keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang disupport, didukung, dimotivasi oleh orang-orang terdekat Aquarius sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang hartanya semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra. yang kedua Pisces, yang ketiga Virgo, yang keempat Leo, dan yang kelima adalah Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang hartanya semakin bertambah dan semakin tajir di bulan November tahun 2021.